Baiklah, para sahabat untuk menemani santai Pagi kalian selalu bagaimana kami Minaka Menyuguhkan info-info info menarik Dan pasnya spesial Dari Leslar Family Di kabar pertama kita awali dengan tentunya momen Cidukan semalam, per sahabat ya Saat Leslar Family Ini ikut buka bersama Bersama geng Arisannya Bunda Lesti geng Mama Mamayu, Masya Allah Dan tentunya mereka memang kapalan semuanya Memakai Tentunya baju warna hitam, Masya Allah. Ini baju warnanya favorit sekali persahabatnya. Namun dibikin salvak juga dengan aksinya Abang L yang aktif banget persahabat. Ini anak selalu membuat warga kohna pasti happy banget persahabatnya, Masya Allah. Saking aktifnya, kelucuannya Al-Fatih Al menjadi pusat perhatian banyak orang. Luar biasa nih, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan bahagia untuk Lesnar family dan semakin banyak doa serta dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai dan mendukung Lesnar family. Amin. Berikutnya per sahabat, kita lihat juga nih, Cidukan yang membuat kita ngakak banget ya saat Kak Sania ini lagi bikin video per Tiba-tiba ada Papa Bilar lagi gandong Abang L per desa sambil lari, aduh aksi lucunya nih emang ada aja kelakuan kocak Anak dan papapnya nih Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang ditulis langsung oleh akun Sental Bilar Waka, Waka Abang happy banget malahan diajak lari-larian Sama papapnya katanya itu Wow hingga komentar pun begitu banyak Juga diberikan salah satunya dari Akun Leni Azleni Masya Allah enak salih, bahagia selalu Nah papa mudanya abang ortu yang luar Biasa wow Tanggapan begitu banyak yang positif Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan kemudian persahabat berikutnya kita lihat nih masih cidukan semalam abang Fatih lagi main bareng dengan Kak Dang Sari masya Allahnya persahabat Bibi El ini semakin pintar kata Kak Dang tadinya sebelum video ini abang bisa tuh satu dua tiga empat lima gitu Om Tante katanya itu masya Allah ternyata abang El sudah pintar berhitung, Membuat kita semakin bangga Semakin kagum pastinya dengan Abang Fatih Masya Allah Mudah-mudahan selalu jadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian juga persahabatan selanjutnya Kita simak di storynya Papa Bilar Memperlihatkan ya Saka anaknya Dinda Haud Ini lagi bercanda bareng dengan pandanya Fatih nih Waduh Masya Allah Gemas kata Papa Bilar Saka Masya Allah Luar biasa Idola kesenangan kita dengan siapapun Memang selalu humble Selalu membuat kita kagum Dan pastinya selalu membuat kita happy banget ya Setiap harinya misalnya. Kemudian juga selanjutnya Di sini Bapak Bira juga Menginformasikan bahwa Untuk podcast bareng dengan Pak Chandra Ini sudah ditayangkan di vlognya Pak Chandra ya. Dari judul aja membuat kita penasaran KDRT pengalihan isu Pakai Hidup sama Lesti Apa bisnis Rizky Bilar sekarang? Wah wow, persahabat ya Ini membuat kita penasaran yang belum mampir langsung saja kalian tentunya mampir ke persahabat ya Mudah-mudahan tentunya ada pelajaran dan hikmah Yang tentunya bisa kita ambil Dari podcastnya Papa Bilar Bersama Bapak Chandra Putra Negara Dan tentunya salah satu isinya persahabat ya Membuat kita juga terharu Dengan apa yang disampaikan oleh Papa Bilar Bapak B menyampaikan di podcast bersama Pak Chandra, di situ Bapak Bilar mengatakan, jujur saya sempat drop sejauh itu mental saya yang ngebuat saya hancur berkeping-keping. Itu bukan hanya karena dari netizennya kok, tapi wah ternyata pas pahit banget dari orang-orang terdekat circle kita ke persahabatnya, bukan hanya dari netizen persahabat yang membuat dropnya Rizky Bilar, tapi dari orang-orang yang terdekat circle Bapak Bilar, itu yang ngebuat nanti Bapak Bilar terpukul, doang Dulu, lu begini kok seolah-olah gua gak pernah ada sisi baik dalam otak lu gitu, tuh para ya. Itu disampaikan oleh Bapak Bilar di podcast ini. Mudah-mudahan ya, nanti Bapak Bilar selalu kuat, selalu diberikan kesabaran dan bisa selalu melewati ujian apapun kita yakin, idola kesangan kita selalu bisa melewati segala ujian yang diberikan Masya mudah-mudahan Leslar rukun bahagia rumah tangganya ini hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk Leslar family pastinya berikutnya juga, persahabat ada postingan kalimat yang juga Kak Rosa Bilerma gak boleh ngomong apa-apa ya, salah mulu di mata kalian, salah terus. Padahal kita bisa cermati cerita dia. Kita jadi paham, tidak menerka-nerka lagi, tidak nyudutin Bilar terus. kasihan Bilar. Mudah-mudahan persahabat ya, tentunya Papa Bilar, Bunda Lesti, dan Mibi selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan pasti juga kita masih menunggu kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian setelah akan berkomentar, Bang Minu? terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.